guys ketemu lagi sama aku yang gak pernah aktif ngevlog ataupun nyanyi lagi sekarang aku mau masak and i mean i'm trying to cook Sebenarnya aku tidak bisa tapi mari kita coba jadi kita lihat ya aku hari ini aduh gimana sih kok fokusnya gini Aku mau masak ayam mentega nah. Aku lihat bahan-bahannya dulu ya Nah ini tadi aku udah ke toko sembako Aku beli ini Bawang Dan lain-lain Aku tadi save yang ini buat ini, bisa nggak ya mari kita coba, eh mampus eh, saus tomat ah oke okay, sekarang kita mulai masaknya semoga berhasil doakan ya ayam goreng mentega oke, okay. sesusah apa sih harusnya sih berhasil ya oke, okay, pertama-tama aku butuh ayam ayam potong-potong, udah terus bawang bombay udah bawang putih udah bawang, daun bawang jeruk nipis mentega gula garam merica kecap manis kecap inggris saus tomat saus tiram air oke okay. let's do it okay, ini bahan -bahan aku aku tapi aku tuh nggak tahu bedanya mentega sama blue band aku aku cuma punya blue band yang ini cake and cookie mager keluar lagi udah lah ya jadi yang pertama ini kita pakai jeruk nipis terus garam oke okay. aku tadi gak sempat video ini karena ternyata masak itu sangat ribet tapi ini udah udah jadi udah hmm. hampir jadi tapi kayaknya keasinan deh padahal uh, apa garamnya tuh cuma sedikit apa karena berpengaruh aku pakai itu ya blue band cook and eh apa cake and cookies itu ya mungkin rasa asinnya dari blue aku oh, nggak tahu sih tapi untungnya masih bisa ditoleransi lah ya asinnya nah hmm masih bisa dimakan lah sekarang aku mau nunggu main husband out oh, pulang terus mau makan nggak ya dia kira reaksinya gimana ya kalau nggak enak tetap dimakan nggak ya nanti kita lihat reaksinya oke okay? bye abis manis. Kita lihat ekspresinya, jujur enggak ya dia? <chiap> Kita... ya. Lala. Lala. Gitu? itu ada nasi, kan kamu nggak boleh makan nasi ha? Itu aja lu? Iya... Enggak Mali, ya. Ya Semuanya dibuka Semuanya masih basah, baru aku cuci kok, ay, tadi penuh Nih pakai nih nah, nah, nah, maksudnya biar yang kecil aja, biar makan bunga banyak aja Nasinya juga nggak banyak kok Ah, enak sekali Halah Kodi yeah. <laughs> <laughs> Ya, gimana dong kelihatan kosong padahal sih enggak, itu kecap ya. apa sih ini kayak fokus-fokus kayak ini oh, bau sangat enak. Baunya aja. Beliapin masih enak. <laughs> Panik nggak? Panik nggak? Panik, kenapa <laughs> <Panik>. Oh, enggak. Lihat <laughs> ya, mau makan pepaya. ini dia harus selalu makan pepaya. Jukahamnida Makan Mana? Hmm. Boho Bener, kalau waktu itu juga Bacana iya lah, tapi kalau terpaksa jangan emak-emak. Umur benar enggak. serius, enggak. demi apa? Demi apa? Bener oke, harus jujur ya. Soalnya kalau, kalau uh, ada yang kurang kan biar bisa jadi ini masuk pas udah manis, pas asin gak? Enggak? Gak enggak, enggak ada asin, kok tadi aku ngerasa keasinan ya. Enggak, aku pas pakai aku enggak manis. Oke, okay. benar. mau Oke okay. Ini dijual dari tahun 2000. Dari Dah. Sampai jumpa lagi di episode memasak selanjutnya. Dadah.